apa yang diberikan ini bisa bermanfaat. <Sessizuk> يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم في لكم وامل كل رسول فوزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب في دربه فليستنها العظيم يترك الصلاه وانتم acara ibu yang berbahagia, acara yang sakral, acara yang agung, akad nikah, acara sama kita satakan <tuh> kepada Rasul pilihan manusia tauladan, tapi asal sesuai zaman, hadits al-muhammadi, sholat kita awali acara taknikah dengan pembacaan doa Quran surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim <SILENCIO> berbahagia ya, setelah kami periksa berkas-berkas kedua belas Mulai Alhamdulillah sudah lengkap Mulai pria Ammar Ma'ruf bin Nasirun Mulai wanita Fina Dewi Karaswati binti Karsidi Mulainya ayahnya Pak Karsidi Dan pun saksi-saksinya Bapak Wakiman dan Bapak Bukil maka tiga kita pada acara inti yaitu Nijam Kabut Mas Ammar Ma'ruf pakai okay. yeah. Emangnya udah siap mas Amalul jawab, jawab ya, ya benar siap, siap ya. kemana siap siap jalan jalan. Saya panggilnya Dewi Pina, Pina panggil ayatnya bapak tegang. saya <tuh> Akbar. <tuh air> <tuh air> Hai, saya minta Kita dari daerah kepada tok, dan sekalinya kerjasama di bulan sebelas, wilayah dan kepanitiaan telah tersebut tunai saksi di Saya akan baru bin Nasirun berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menapati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya akan pergiwiri istri saya yang bernama Tina Dewi Laraswati binti sini dengan baik, masha, bimarul, menurut Ajaran saya Islam Selanjutnya saya baca Sibotakli atas istri saya Sebagaimana dalam buku teka Ada janji yang pertama tidak meninggalkan istrinya ya sama dua tahun berturut-turut kalau pulang kampung atau kalongan, ini cekatik sekali ada ya. itu dihajar istrinya ya. Insya jangan ngikutin bang toilet, Jangan puasa belum pulang pulang. Mari kita doa hari Alhamdulillah mau sudah pulang. Dan kedua ya, memberikan langkah Mas Maruf ya. Tugas suami, cari duit sebanyak-banyaknya, betul. Tugas istri, habisin duit sebanyak-banyaknya. Makanya jangan dalam banyak pagi, cepat meninggal begitu. Minaya, ya, jangan terlalu banyak tuntun sama suami. Insya, dikasih duit sehari 2 juta, alhamdulillah. puluh delapan juta, alhamdulillah. Oh ya, tetangga saya tuh Istrinya tadi Saya tidurin menganggoreku coba Binseng nah, istriku Yang cantik Saya seakan Mas Kawin Berlumat Biasan mas 11 gram Dibayar tunai Mohon diterima Secara ikhlas Selain, kalinya di